burung pemakan bangkai atau bisa juga disebut dengan burung gagak yang baru menetas lalu apa sih keistimewaan Bugaj ini sampai-sampai ada seorang ulama yang senantiasa berdoa agar diberi rezeki sebagaimana Allah memberikan rezekinya kepada Bugaj penasaran oke-oke, ayo kita masuk ke pembahasan Ada seorang ulama suriah yang senantiasa berdoa seperti ini Ya Allah, berikanlah rezekiku sebagaimana engkau memberikan rezeki kepada Bugaj Beginilah cerita apa sih bugus dan bagaimana kisahnya Bugaj ya, adalah nama burung gagak yang baru menetas Telah terbukti secara ilmiah bahwa anak burung gagak yang baru menetas warnanya bukan hitam seperti induknya karena ia terlahir tanpa bulu, kulitnya berwarna putih. Di saat induknya menyaksikannya, ia tidak mau menerima itu adalah anaknya. Karena warnanya beda dengan sang induk, sehingga sang induk tidak mau memberikan makanan dan minum. Sang induk hanya mengamati dari kejauhan saja. Sementara sang bugat sebaik burung gagat yang baru lahir, tidak mempunyai kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi untuk terbang. Lalu, bagaimana ia mendapatkan makanan dan minuman itu semua? Karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi rezeki, menanggung rezekinya. Si anak gugat ini karena dialah yang menciptakannya. Lantas Allah menciptakan aroma tertentu yang keluar dari tubuh anak gagak yang dapat mengundang serangga datang ke sarangnya. Lalu berbagai macam ulat dan serangga berdatangan sesuai dengan kebutuhan anak burung gagak dan ia pun memakannya. Masya Allah, bukan? Keadaan ini terus seperti itu sampai tubuh bulunya dan berubah menjadi warna hitam. Ketika tubuhnya sudah terpenuhi dengan bulu, saat itulah sang induk gagak barulah yakin jika dia adalah anaknya. Ia pun datang menghampiri dan dengan kasih sayang merawat dan memberi makan dan minum sampai tumbuh dewasa. Dan bisa terbang serta dapat mencari makan sendiri. Secara otomatis aroma yang keluar dari tubuhnya pun hilang. Serangga atau ulat pun tidak balik lagi ke sarangnya. Subhanallah bukan? Dialah Allah ar -Razak, yang maha penjamin rezeki Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zuhruf ayat 32 Yang artinya kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia Rezekimu akan mendatangimu dimanapun kamu berada sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sesungguhnya mereka Jibril membisikkan di dalam hal buku bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna seluruh rezekinya Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah dan perindahlah caramu meminta kepada Allah Jangan sampai keterlambatan datangnya rezeki membuatmu mencarinya dengan cara berpaksiat kepada Allah Sesungguhnya tidak akan didapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah kecuali dengan mentaati oleh karena itu tidak pantas bila ada orang yang beriman merebut rezeki dan seringkali tidak mengindahkan halal dan haramnya. Baik kaum muslimin, baik saudaraku yang beriman, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita takut akan kurangnya rezeki. Allah Subhanahu sudah mengatur rezeki kita semua. Sadarilah, mintalah yang sebenarnya tidak pernah puas dan khonatah menerima dan bersyukur nikmat perbanyaklah bersyukur dan beristighfar agar kita disayang Allah Subhanahu wa Baiklah saudara-saudaraku yang beriman, selamat bekerja dan jangan lupa bersyukur. Semoga hidup kita dicukupkan oleh rezeki yang halalan taiban dan dipenuhi keberkahannya di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di bumi ini.